Ya. Ya. saya Bukan iPhone 13. Oh ya. Yeah. Terdapat oh, dari YouTube nih. Enggak okay. ada yang Sudah, Masa bisa dong dong belum Ayo, lihat lagi Oh lagi Halo. Halo teman-teman nih, -teman, coba nih. Oh. Ayo. Halo. Ini namanya apa nih? Thank you, thank you. tadi <tos> Emang apaiboh apaiboh betul betul betul